Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar baik Kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial makernih untuk warga Konoha ketika... Coach Adibal ini wawancara mengenai pertanyaannya Bunda Lesti. Kak Adibal Syahrul ingin Bunda Lesti kembali dicintai lewat karya lagu. Ini keren banget, bersahabat ya. Begitu banyak support dan dukungan untuk Bunda Lesti. Banyak yang menantikan karya-karya terbarunya. Dan Kak Adibal, bersahabat dia sudah menyiapkan lagu spesial tentunya untuk Bunda Lesti Kejora. Lagu yang akan diberikan itu mengenai kehidupannya Bunda Lesti pastinya persahabat ya. Kita tunggu saja, insya Allah tahun depan bakal rilis single terbarunya Bunda Lesti karena karya Bunda Lesti ini selalu yang ditunggu dan keadibal pun penempat mengatakan bahwa untuk Bunda Lesti penontonnya juga masih bagus banget persahabat. Dan Kak Adibal tidak tentu mempermasalahkan ranah pribadi. Rumah tangga itu tidak mempermasalahkan, persahabat ya. Karena Lesti dicintai itu lewat lagu karya. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat, Bismillah, Bunda Lesti segera mengeluarkan karya terbarunya. Single terbarunya yang akan disuguhkan juga, yang akan diciptakan oleh Kak Adibal Syahrul. Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali ya respon yang diberikan Dihantarin dari akun SYK10518 Underscore mengatakan Ah, bau-baunya bakalan ada single baru lagi nih Wow, pastinya persahabat Karena kita semuanya nggak sabar nunggu Karya terbarunya Lesti Doakan support yang terbaik Untuk karya-karya idola Kesayangan kita Kemudian Kita lihat juga persahabat ada postingan dari sental putih Bilar. Ini meripas post kembali postingan dari Teh Kenjora ya. Menyangkut isu ya mengenai vlog yang baru di diab kemarin. Sebenarnya vlog tersebut memang sebelum kejadian. Namun banyak sekali komentar-komentar tidak baik mengenai vlog tersebut, terutama ditujukan kepada Rizky Bilar. Kita lihat perselisihan ada sebuah kalimat yang diunggah di postingan ini. Isu kedua. Jangan salahkan Bilar tentang isi vlog yang tadi Karena vlog itu dibuat sebelum terjadi kasus Jadi, jika dirasa dalam obrolan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi Anda Ya sudah, lebih baik jangan ditonton Walaupun sepengetahuan Aing, event setelah kasus pun sebenarnya Bilar masih sesuai dengan ekspektasi Anda yaitu ingin menjadikan Lesti satu-satunya cinta seumur hidupnya Terus kalau ada yang nanya Kalau nggak nyalahin Bilar harus nyalahin siapa? Bilang aja salahin akun teh ke Jora, Karena dia yang selalu berisik dan terlalu percaya diri membela Bilar ataupun Lesti Jelas ya? Sekian dan terima kasih Kita lihat juga bersahabat ya ada sebuah kalimat lain dia masih sama Masih konsekuen dengan kata-katanya Kalau mau ditonton Kalau enggak mau ya Udah enggak apa-apa Di skip Tuh persahabat Yuk mudah-mudahan Tentunya untuk semuanya Sama-sama kita support keduanya Persahabat Leslar saat ini lagi bahagia Mudah-mudahan lupa tangganya Rukun, Sakinah, Mawadah, Warohma. Nanti intinya doa terbaik selalu kita berikan untuk rumah tangga lesti dan Rizky bila. Kemudian juga bersahabat kita lihat nih agus putih bilar pun memposting sebuah kalimat panjang. Sungguh membanggongkan. Yang namanya nggak suka tuh ya lihat aja males Wajarnya sih dihindari terus. Klik tak tertarik biar nggak muncul lagi ini bilang gak suka, malah gak mati sampai segitunya bikin review dan komentar panjang ini itu namanya fans gari keras kalau jadi haters itu yang konsisten, terus buat kuyang yang hobi menyalurkan bakatnya dengan mengarang bisa loh, dituangkan ke media online biar jadi cuan ke Wattpad atau ke vizu aneh banget lagi karangannya istrinya sudah bahagia tinggal bersama suami dan anaknya Kok dia masih aja pengen misahin? yang eh, lupa kalau dia akan setan. Karena hanya setan yang tidak menyukai ibadah pernikahan. Itu kalimat panjang yang diunggah oleh fanbase Leslar Sendal Putih bilang Yuk sama-sama bersahabat ya untuk semuanya. Jaga jari jemari kalian di media sosial. Yuk sama-sama harus selalu berpositif thinking. Kita yakin bahwa Leslar baik-baik saja, bahwa Leslar akan kembali bahagia menyuguhkan kejutan. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian kita lihat juga di Toba Boys ini informasi juga ke untuk warga Konoha. Toba Boys League Season ketiga di minggu keempat, Bakal hadir besok malam hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Untuk game pertama yang main pertama itu timnya Papa B Golden Warriors Kita doakan saja yang mudah-mudahan Papa B besok malam bisa main sepak bola Bareng Toba Boys di Liga Season yang ketiga yang berikutnya juga persahabat perhatikan di diunggahan akan Kanurulkan Masya Allah banget ya kan Nurul, selalu support Lesti dan Rizky Billar. Masya Allah, selalu mendengarkan lagu-lagu Lesti dan Bilar. Yuk persahabat, kita juga dukung streaming terus lagu-lagu Bunda Lesti. Dan Papa mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan menarik mengenai Bunda Lesti dan Papa Pilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.